Janji perisai diri. diri Kami keluarga silat nasional Indonesia perisai Diri berjanji Kami silat diri, berjanji Satu, Satu Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa Tuhan Yang Maha Dua, Dua. Setia dan taat kepada negara Mencahulukan kepentingan, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, di atas pribadi dan golongan empat, empat, patuh, pada patuh pada perguruan dan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, asas dan tujuannya. Dan memupuk rasa kasih sayang dan kekeluargaan diantara sesama anggota